Oh, ya, ya. ya. ya. oke okay. saudara-saudara uh, itu Alhamdulillah, ya. sehat semua ya Pak saudara-saudara ya Sehat Pak lucu Alhamdulillah saya oke saudara-saudara kita kenalan dulu ya kenalan ya tadi saya di forum udah kenal mas Rayan ya mas Rayan Suangga ya tadi udah siapa ya mas Hikman, terkenal kenal ya pak Faryal, ya saya sudah kenal juga ya tadi ya eh, pak eh uh, sampai nih hencer ya hencer hmm. ada juga di sini mas Haryo ya ini siapa nabil ya nabil abdurrahman ya nabil oke ada ya Iya, pak. Okay, ya, pak oke yeah. okay. uh, mas cattica nah, juga oh. ya ya nah, Nah, eh, saudara-saudara, mata kuliah kita ini anu ya. Mata kuliah ini, eh, mata kuliah yang apa tuh? Applied ya, mata kuliah bisnis intelijen ya, bisnis intelijen ya. Kan? Eh, jadi, saya eh, jelaskan sekilas dulu ya, mata kuliah bisnis intelijen ini kenapa ada di prodi sistem informasi ya. <laughs> jadi, ilmu bisnis itu kan ilmunya orang-orang ekonomi ya, orang-orang ekonomi ya. Tapi ternyata, mata kuliah ini, saudara-saudara. Lebih tepat ada di uh, itu di dalam uh, bidang ilmu orang-orang komputer seperti anda semuanya ini ya harapkan anda uh, itu semangat menekuni bidang ilmu komputer ya dan ini adalah salah satu bentuk ya mata kuliah yang merupakan lintas disiplin ilmu jadi problem-problem uh, yang kita hadapi dalam kehidupan ini saudara-saudara ini tidak bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu ya memerlukan multidisiplin ya multidisiplin ilmu ya oke yang baru gabung mbak Iya ya silakan gabung ya ini kita pilihannya agak rileks saja ya pendahuluan ya pendahuluan agak rileks saja ya dan mata kuliah ini nanti saya uh, itu buat sederhana mungkin ya karena sebagian anda juga bekerja ya pasti ya oke Iya, pak semoga tidak mengganggu ya mengganggu waktu kerja anda ya ini kita kan weekend ya ini simple aja ya kita pendahuluan dulu ya saudara-saudara semua masalah di dalam apa itu kehidupan yang kita hadapi sehari-hari ini tidak bisa diselesaikan dengan apa itu, satu disiplin ilmu ya. Jadi sebagai contoh, ya kan, mata kuliah ini, mata kuliah ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu ya, ilmu matematika, ilmu komputer, ya, kemudian ilmu ekonomi ya. Jadi, apa itu, kalau kita mau sukses berhasil dalam atau juga efisien dan efektif menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi kita tidak boleh alergi dengan satu disiplin ilmu kita harus diverse ya diversity ya memanfaatkan metode-metode pendekatan untuk kita selesai untuk kita gunakan menyelesaikan masalah nah termasuk ini juga ya bisnis intelijen kenapa ada mata kuliah ini saudara-saudara mata kuliah ini ada karena ada masalah yang dihadapi dalam dunia bisnis ya jadi bisnis intelijen ini pada hakikatnya adalah penerapan multidisiplin termasuk core-nya adalah ilmu komputer digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam bisnis atau perdagangan ya. Jadi bisnis ini bisa luas ya, bisa perdagangan, bisa perekonomian, bisa ya uh, running proses suatu sistem organisasi ya. Jadi bisnis itu kan alur ya, alur suatu proses ya Yang paling mudah ya, ya boleh perdagangan atau boleh uh, itu transaksi, boleh juga Uh, proses institusional di dalam satu perusahaan ya. Nah, ada masalah apa ya kan di dalam bisnis ini saudara-saudara? Seperti kita ketahui saudara-saudara, bisnis itu adalah penuh dengan persaingan, ya enggak? Ya. Tidak ada bisnis itu yang independen, ya. Uh, bisnis itu yang leading betul ya tidak ada, ya. Kita keluar rumah ya ayam goreng ya, ayam goreng itu aja ya, itu saingannya banyak sekali. Dulu itu ayam goreng cuma Apa itu Uh, saya yang saya tahu ya dulu itu McD ya Kalau kita keluar rumah kita sekarang kan ada McD, ada GFC ya Ada Texas Fried Chicken ya Ada California Fried Chicken macam-macam itu ya Ayam goreng juga ya gitu ya Belum lagi yang ayam goreng versi kampung ya Ayam goreng ayam geprek gitu kan Ayam geprek ayam uh, betul ayam ketabrak sepur ya Macam-macam itu ya Itu itu salah satu contoh yang saudara-saudara Dunia bisnis ini penuh dengan kompetisi ya jadi dunia bisnis penuh dengan kompetisi penuh dengan persaingan tujuannya apa tujuannya adalah berusaha mendapatkan pasar ya jadi sebelum bicara keuntungan bisnis seperti ya sebelum bicara keuntungan bisnis itu adalah merebut pasar dulu ya merebut pasar ya karena pasar itu dalam market itu adalah yang paling penting di dalam bisnis ya nah saudara-saudara untuk itu saudara-saudara orang ya kan orang misalkan orang Amerika ya mau bisnis di Indonesia. Dia tidak boleh kosongan ya. Kosongan tidak mendapatkan tidak ada data mengenai market ya, market value, market share itu nggak bisa. Dia harus melakukan studi pendahuluan. Nah, ini ya. Setiap studi pendahuluan ini ya untuk melakukan proses bisnis itulah membutuhkan disiplin ilmu yang kita sebut saat ini adalah bisnis intelligence saudara -saudara. ya. Jadi business intelligence ini hadir ya berupaya untuk ya kan, untuk apa? Untuk membantu bisnis itu semakin berkembang. Ya. Karena dalam dunia bisnis itu yang penuh persaingan ya, persaingan persaingan antar produsen ya, itu antar produsen barang ini secara-secara dia harus punya data. Ya, harus punya data, harus punya ilmunya ya, harus punya strategi. Nah, nanti ujung-ujungnya data ini adalah strategi bisnis ya. Apa sih Outcome daripada mata kuliah Business Intelligence ini Outcome-nya adalah strategi bisnis, gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti kalau misalkan mau mengawali suatu usaha ya, suatu usaha yang sistematis ya, itu hasil akhirnya nanti adalah harus ada strategi, ya, strategi bisnis, ya. zaman sekarang ini kan nggak bisa ya kita itu, itu kita bisnis as usual, ya. Coba lihat saudara-saudara kita saudara ya di tengah kita ya. Saudara-saudara kita ini yang apa itu tidak menggunakan ilmu bisnis ya. Saya pernah itu di Surabaya. Di Surabaya itu kan ada betul nasi sambel yang terkenal sampai saat ini. Ya, nasi sambel terkenal ini gitu kan. Saya mikir itu ya. Saya mikir karena betul saat sampai saat ini penggemarnya punya banget ya nasi sambel itu ya. Jadi karena sambel di Surabaya itu yang dulu langganan saya kan ya, itu kalau sekali sekali bikin sambel ya, Mas Rayan, Mas ya. Masikman ya. Sekali bikin sambel tuh cabe 10 kilo. Cabai 10 kilo itu dal dalam apa itu layah raksasa ya, tempat ngulek raksasa itu. Itu sudah berjalan 20 tahun. Saya mikir ya, kenapa ya? tapi itu orang ini tidak berkembang secara bisnis ya. Dia market share-nya ya itu itu aja. Enak ya. Enak dan tidak pernah mengecewakan tapi market share-nya itu itu aja. Coba bandingkan dengan KFC ya. KFC itu kan ya ayam goreng sama sama saus tomat itu doang ya. Tapi itu mendunia. Nah, ini saudara-saudara, ini ketimbangan besar ya. Orang kita, orang Indonesia yang punya keahlian luar biasa ya kan, bikin sambal yang sangat enak sekali itu tidak bisa mendunia. Yang satu kan ya, bikin ayam goreng yang biasa aja ya. Ya ayam goreng itu kan ya bisa pikir nggak ada yang istimewa ya. Ayam goreng itu ya gurih, yasin ya, itu itu aja rasanya ya. Tapi bisa mendunia. Kenapa saudara? Apa bedanya ini ya? Yang satu bisa mendunia, satu hanya lokal saja. Ya, salah satunya adalah kalau kita kalau kita teliti kan karena masalah visi ya. Nomor satu itu kornya adalah karena visi. Motonya tadi itu karena karena itu di dalam kelas ini saya itu saya itu explore moto anda. Ya, Alhamdulillah motonya anda semuanya bagus semua kan membuat saya terinspirasi juga ya. Tadi juga ada yang mengatakan Pak, bisa adalah memberikan manfaat Pak. Saya belajar Pak ya. Saya itu visi saudara-saudara ya. Visi itulah membuat orang itu berkembang. Termasuk juga dalam dunia bisnis yang saat ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara-saudara, bisnis itu bisa berkembang dengan visi yang luar biasa ya kan? Ditopang lagi dengan ilmu manajemen bisnis. Ya, salah satu mini ilmu manajemen bisnis ini adalah ada di dalam itu di dalam sistem informasi bisnis intelijen ya jadi definisi sederhana bisnis intelijen itu adalah kecerdasan ya yang diterapkan di dalam ilmu bisnis ya atau penerapan bisnis nah, karena katanya adalah kecerdasan ya kecerdasan ya berbasis teknologi komputasi untuk diterapkan dalam dunia bisnis nah itu aja sebenarnya ya definisi sederhananya ya jadi karena katakunya adalah kecerdasan, ya kecerdasan komputasional, ya untuk diterapkan dalam dunia bisnis. Maka kita harus orang SI tahu, ya apa di dalam yang dimaksud dengan kecerdasan berbasis teknologi komputer atau komputasional tadi. Nah, itu ya, jadi pengetahuan kita itu ya. Nah, ini untuk diterapkan dalam dunia bisnis. Yang tujuannya adalah agar dalam bisnis seperti itu kan macam-macam ya bisa bisa. Mengetahui pasar-pasar kita ini, siapa saja ya? Bisa mengetahui strategi orang pemasaran, orang lain bisa mengetahui, ya bisa mengetahui perilaku konsumen, ya bisa mengetahui apa itu macam-macam, ya macam-macam. Karena juga kan, ini dunia kompetisi, ya bisnis di dunia kompetisi, saudara-saudara, sebagai -saudara, ya. salah satu contoh, kan, Sumpah saya tanya kepada Mas Rayan ya, dengan eh, Pak Varial ya pasti. Cik pasti pasta giginya beda-beda satu sama lain <lian> <lian> ya enggak betul kan ya betul pak betul, betul nah mas Rial juga sama ya? saya juga sama pasti beda dengan saya betul. artinya apa saudara-saudara ini kan kita kita bertiga ini ya saya atau juga mas Hikman ya mbak itu Nabil ya sama mbak dia itu berbeda tapi kok perusahaan tahu ya bisa memetakan ya kan, oh ini pasar saya ya pasar yang itu pasar saya itu ya. jangan, jangan ganggu dari produsen lain ya pak variabel itu pak ya itu jangan diganggu dari orang lain nah ini saudara-saudara itu harus ada ilmu yang bisa mengetahui perilaku konsumen ya mas rayan ini beli pasta gigi ya, berapa minggu sekali ya itu berbeda mas rayan itu mungkin orangnya suka gosok gigi tiga kali sehari ya tiga kali sehari sehingga apa ya sehingga satu minggu udah habis nah masalahnya itu berarti beli pasta gigi satu minggu sekali saya ya yang hanya pagi sama sore kan itu dua kali otomatis saya lebih hemat dan saya dua minggu sekali tutorial ya kan? itu giginya ya kan itu mau mau, mau, mau gitu. jadi bulan aja mati ya pagi saja misalkan. itu lebih hemat lagi itu satu bulan sekali ya masih gitu kan itu gigi kalau misalkan diingatkan saja itu lebih hemat lagi itu dua bulan sekali ya ini contoh aja ya. Artinya apa, saudara-saudara? Perilaku konsumen ya di dalam mengkonsumsi me meng produk suatu dari industri itu berbeda-beda ya. Nah, ini yang saya sebutkan artinya apa ya? Artinya produsen itu kan harus setia stok. ya. Itu kan proses produsen pasta gigi itu harus setia stok. enggak ya, mungkin dia mencari barangnya enggak ada. Kayak miny minyak goreng kemarin ya, minyak goreng, minyak goreng kemarin kan jadi masalah ya. Kenapa ya? Karena ada masalah dalam masalah distribusi ya, bukan dari sisi produksi. Produksinya terus jalan, produksinya. Ya. Tapi tadi ya kan itu juga salah satu contoh kan ya, kecerdasan. Tapi itu kecerdasan apa uh, itu? Dalam hal ini adalah uh, itu? Pihak distributornya ya, kan mencari momen ya. Nah bisnis dilemjen ini, saudara-saudara memetakan banyak hal ya memetakan banyak hal mula dari market market share ya, jumlah pasar ya. Berapa sih kebutuhan pasar pasta gigi itu di daerahnya masing-masing ya? Dia harus tahu. Kenapa? Karena nanti dia nyetoknya itu kan gini ya, dalam ilmu ekonomi itu kan harus imbang ya, supply and demand ya. Kita tahu paham ya. Apa itu supply ya? Stok dengan permintaan ini harus ketemu. Ini ya. Jangan sampai stoknya berlebih, permintaannya menurun permintaannya enggak ada. Ini kan enggak enggak laku artinya barang ya. Ya. Tapi kalau stok and demand ketemu, nah ini keuntungannya tinggi bagi perusahaan, ya. Jadi itu salah satu contoh Saudara-saudara, market share itu harus di harus di ya. Nah, untuk metakan ini masalahnya ini harus pakai data. Ya, tidak bisa tidak bisa diterawang Ya, tidak bisa diterawang tidak bisa dikira-kira kan harus ada pendekatan ilmunya nah inilah salah satunya adalah bisnis intelijen ya kemudian salah satu contoh kedua adalah ya bisnis intelijen ini adalah ya yang paling sederhana adalah mengatur distribusi produk ya itu juga sama itu ya contoh saudara-saudara ya eh, itu kita semua ini pasti Enggak mungkin ya enggak pernah ke Indomaret atau Alfamart ya. Pasti kita semua pasti kita semua senang kalau ke ke, ke toko-toko ini ya. Kenapa kita senang ke toko-toko ini Saudara? Ya. Salah satunya ya situasi ya macam-macam ya. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi apa yang paling unggul daripada toko-toko ini? Barangnya banyak Pak pilihan dan tersedia Pak. Kayak bagus Mas Rial ya. Oke. Kalau banyak dan tersedia dan banyak pilihannya sama dengan toko toko kelontong tangga kita juga sama ya iya toko serba nah, pak ya toko ya. serba ada iya toko nah betul ya ada yang lain kira-kira secara barang, secara barang-barangnya yang dibutuhin tiap sehari-hari lah ya betul lengkap ya jadi lengkap ya betul ya ada lagi Ya, kalau menurut saya Pak Ucuk itu standarisasi layanan tuh insya Allah sama Pak sama logistik Pak ya. tadi yang ya. betul betul semua ya betul semua tapi di situ ada hal yang spesifik saudara-saudara ya hal yang spesifik kalau kita amati cepat kalau kita amati ya misalkan eh, apa itu Indomar sama Alfamart ini punya ilmu bisnis intelijen ya perilaku konsumen ya contoh ya orang beli beras pasti kandengannya itu beli minyak goreng atau yang lain. Nah, akhirnya apa? Beras dengan minyak goreng ini ditata dalam satu space atau dalam satu satu uh, outlet ya, satu outlet, satu lemari lah ya gitu ya, bayangannya. Nah, ini harus ada ilmunya, Saudara-saudara, menata produk ini ya. Tadi semua pernah menyebutkan, Pak, semua dari situ, Pak, mulai dari kaos kaki sampai apa? Sampai sabun, sampai apa saja itu ada yang kecil-kecil yang dibutuhkan orang. Tapi cara menata barang ini, saudara-saudara, ya, ini harus ada ilmunya, ya, sehingga apa ya, sehingga orang itu eh, misalkan kepingin meningkatkan, ya, meningkatkan eh, bentuk kepuasan pelanggan, ya, dia datang ke Indomaret, ya, orang beli beras, langkah kedua itu ngambil minyak goreng, itu dekat tempatnya, ya, jangan sampai gitu kan, orang ngambil beli beras, ya. Orang pertama kan pasti yang pokok dulu ya beli ya. Orang ke Indomaret kan jelas ya. Orang ke Indomaret itu pasti kita kita sendiri aja ya ke toko itu pastikan tahu ya mau beli apa gitu kan. Mau beli apa itu artinya pasti harus kita udah, udah, udah tahu tuh nomor barang satu dua tiga dan seterusnya ya. Yang nomor 5 itu itu godaan ya. Berarti kalau kita ke toko itu satu dua tiga itu sudah ada dalam benak kita nomor t nomor empat lima enam seterusnya godaan ya. Godaan karena uang lebih ya atau juga karena Pak, ini adalah lagi ada promo pak ya kan murah pak itu godaan anda ya seperti itu ya intinya adalah semua ada list-nya. nah ini salah satu contoh saudara-saudara dalam bisnis intelijen penerapan bisnis intelijen kita menata produk aja itu ada ilmunya ya orang beli beras pasti pasti dia akan beli minyak goreng setelah beli minyak goreng kedua adalah pasti beli eh, yang dekat-dekat lah dengan barang-barang tadi itu barang-barang Kebutuhan rumah tangga, nah, artinya apa? Indomaret atau Alfamart ini menata ketik dua produk itu pasti akan berdekatan. Ya, enggak, enggak mungkin berjauhan. Kalau pinter, ya kan dia nyari beras, ya di ujung sana, minyaknya di ujung sana. Ah, itu enggak nyambung gitu. Dah, dia enggak punya ilmu itu berarti ya enggak punya ilmu. Bagaimana memuaskan pelanggan ya? Nah, bagaimana memuaskan pelanggan tadi itu ya? bahwa kita tahu perilaku konsumen, kita tahu perilaku konsumen di suatu gerai ya, bahwa mayoritas ya orang-orang datang ke domaret ini kan dia kalau nyari beras pasti kedua nyari minyak goreng. Bagaimana bisa tahu, Mas Taryal sama Mas Rayan Berdasarkan ini, pak transaksi pembeliannya, pak. Jadi nah, karena data, ya. Karena data, betul, datanya bersumber dari transaksi. Nah, data inilah yang harus kita olah. ya Jadi, kalau misalkan saya tanya pada Mas Rial, ya. Mas, Mas Rial kan, Indoma, misalkan Mas Rial ini adalah uh, manajer Indomaret. ya Dia harus tahu ilmunya. Mas Rial ini harus tahu. Barang apa yang paling laku nomor satu. Ya. Kan tahu Mas Rian ya. Kenapa? Karena mengolah da data ya jadi inilah salah satu contoh kan penerapan e, betul bisnis intelijen ya membuat ya pemetaan ya kan, pemetaan e, betul suatu produk ya mana yang paling laris ya mana yang larisnya itu ya. laris larisnya produk itu kan nggak setiap bulan ya ya betul nggak omongan saya ini betul nggak jangan diterima saja boleh diprotes ya mas teman-teman yang lain ya apa contohnya barang yang lakunya itu tidak setiap bulan atau setiap minggu. Apa contohnya? Mungkin ini pak es krim. <laughs> <laughs> Jangan jauh-jauh. Bagian -jauh. ya. listrik <laughs> sama bagian telepon pak. Nah, protokol oh, iya, iya. kan jasa ya, produk jasa ya, yang kampung aja ya. Ini kan mau bulan puasa nih, betul nggak? Coba kalau kita indomaret eh, bulan puasa itu apa yang paling paling ditonjolkan? Sirup pak, sirup. Hmm. Nah, kurma pak. Iya. <laughs> itu betul kan? Itu salah satu contoh kan? Ada produk ya, ada produk itu yang sifatnya adalah, dia tidak tidak dijual apa itu, tidak laku dalam setiap minggu atau setiap bulan. Kan gitu ya? Ada yang wali betul nggak? Ya, ada yang mengikuti mengikuti irama siklus kehidupan manusia, ya. Ya tadi gitu kan kalau sekarang kita masuk Indomaret Sudah udah pasti tuh ya pajangan nomor satu kurma ya, konglomern, biskuit ya berbeda itu kalau setelah selesai raya itu berubah semua itu, ya, figurasinya berubah ya. Nah itu salah satu contoh saudara-saudara ya kan bagaimana kita mengambil keputusan ya, mengambil keputusan dan strategi bisnis itu ya karena ada analisis data ya. Jadi nanti ya. Anda kalau misalkan jadi manajer, jadi apa ya? Data itu nomor satu harus didapatkan dulu sebelum mengambil keputusan. Ya, Data itu setelah diolah, ya, diolah dengan teknologi informasi yang nanti akan kita jelaskan, ya, dalam pertemuan kita, ya. Selanjutnya kan, nomor satu adalah kita harus punya data dulu. Tadi, eh, varial menyebutkan, ya, Pak, data transaksi itu kan terikut. Nah, itulah, ya, data transaksi kan terikut, ya kita tahu tuh satu bulan satu tahun lima tahun ya itu bisa kita petakan ya banyak hal yang bisa kita petakan dari situ sudah saudara ya perilaku konsumen ya kepuasan pelanggan ya kemudian apa itu perilaku konsumen ya kemudian apa itu produk yang paling digemari ya produk yang paling enggak laku ya ya misalkan ya kan saya tanya pada mas sriyal mas Rial udah dapat data-data tadi ya ada data yang paling barang yang enggak laku apa dilakukan mas Aryal? Uh, ini pak substitusi pak, jadi diganti sama yang lebih lebih laku atau dipindahkan ke area yang uh, barang itu tuh uh, tinggi penjualannya gitu pak. Oke okay, bagus. Tadi udah pinter. Kenapa bisa ngambil keputusan itu? Karena berdasarkan uh, hasil apa uh, data tadi sih pak? Iya. Yeah. Analisis data. Ya inilah saudara-saudara, bisnis intelligence ya jadi pesin intelijen ini adalah kan gunanya banyak banget ya jadi itulah saudara-saudara kenapa toko kelontong kita tetangga-tetangga kita enggak berkembang ya enggak ya toko kelontong itu kan kalau kita lihat ya itu kayak kapal pecah itu ya tetangga saya itu juga dulu di kampung saya kan kita masuk ke toko kelontong itu ya itu kayak gudang kapal pecah itu ya kadang ada kaos kaki campur kelapa gitu kan ya campur macam-macam itu minyak campur tikus itu kan macam-macam itu kan ya ya saya enggak, kita nggak misalnya kita nggak nyalakan mereka ya kita enggak nyalakan. mungkin karena keterbatasan tempat atau macam-macam ya tapi kalau kita nyari gitu kan kan sulit ya kita nggak puas ya kita kita beli produk itu kan kita kepingin baca gitu ya kan gitu ya mas Ryan ya kalau beli produk kan kita kepingin baca kepingin apa itu mempelajari sedikit lah produknya ya ya kalau kita di toko produk kan enggak ya pak cari anu Pak cari sabun yang terbaru Pak itu langsung dilempar aja itu ya ini gitu kan dilempar maksudnya ya kan? maksudnya kita ini paling tidak ya baca lah ya expirednya gitu kan kalau kita beli makanan gitu ya kita beli makanan paling tidak kan kita baca oh expirednya kapan sih ini ya ini siapa ini produk apa sih ya ini bagaimana cara penggunaannya kan gitu ya nah toko-toko kelontong kita ini gitu kan kelemahnya di situ ya jadi kelemahannya adalah dia tidak menerapkan ya macam-macam ya manajemennya ya tidak ada manajemen tidak ada pengaturan ya tidak ada visi dan misi itu yang paling penting ya sehingga apa ya toko kloning kita ini ya ya akhirnya ya kalah bersaing ya kalah bersaing dengan toko-toko yang ilmunya diterapkan tadi itu ya ada ilmu manajemennya ada pencapaian visinya ya ada ada penerapan bis intelijensinya ya sehingga kalau kita lihat ya, ya nggak salah ya. Kalau Indomaret itu berkembang seperti itu ya. Oke, ya. Jadi saudara-saudara, diskusi kita ini simpel aja ya, sederhana ya. Kita mengenalkan bisnis intelijen ini adalah sebagai ya ilmu salah satu disiplin ilmu uh, kom ilmu komputer ya yang diterapkan untuk ya bisnis ya. Jadi untuk meningkatkan value, untuk meningkatkan apa itu keuntungan ya untuk membuat strategi, strategi pemasaran, strategi produksi ya, strategi distribusi ya, macam-macam ya, yang semua itu adalah berbasis kepada data ya. Dengan cara seperti itu Saudara-saudara, akhirnya apa ya kan? Ya perusahaan itu berkembang. Perusahaan itu berkembang. Ini saya saya tanya contoh saya tanya ya satu ya kepada teman Anda ya, Mas Haryo ya, Mas Haryo di daerah mana Mas Haryo? tinggalnya? Saya situ Arjo bapak. Situ ya. Oh, Oke okay, situ ya. Coba berapa kilometer jarak antara Indomaret di situ itu? Cerahnya? Dekat sekali pak. Itu nggak <tuk> sekali ya? Satu kilometer. Ada, pak. 1 nah, kilometer. penentuan lokasi itu juga sama saudara-saudara. Penentuan lokasi itu juga ada pakai ilmu. Ya, nggak mungkin Indomaret itu naruh ya naruh lokasinya di tengah sawah. Ya kan? Itu juga ada ilmunya. Ya. Ada ilmunya ya, naruh lokasi pasar itu ada ilmunya ya. Kecuali kalau pom bensin ya, pom itu pasti nyari gitu kan. Yang apa itu dengan memenuhi peraturan ya, memenuhi peraturan apa itu KLH ya, KLH macam-macam ya. Tapi kalau apa itu toko-toko seperti ini kan dia memetakan ya, pasar tadi itu kan, lokasi pasar itu juga sama ya harus ada pendekatan keilmuan ya pendekatan keilmuan nilai yang berusaha ya mengoptimalkan ya mengoptimalkan ya dia masang Indomaret ini nggak sembarangan ya masang untuk Indomaret. ya dia tahu oh, ini pas saingannya di sini pak kalau saya naruh di sini saingannya ini ini ini gitu kan kalau saya naruh di sini kan jumlah pasarnya sekian ini jumlah pasarnya ya kalau saya berkompetisi kan saya dapat berapa ini kira-kira ya BIP nggak ya dengan saya naruh di sini kira-kira nah itu juga sama ya itulah bisnis intelijen secara saudara ya oke ya jadi pendahuluan kita itu dulu ya pendahuluan kita ya Pendahuluan kita ini ke depan uh, itu kita mulai ya uh, itu betul uh, betul uh, materinya ya materi yang isinya ya materi isinya ini pendahuluan dulu ya memperkenalkan anda ya Insya Allah nanti akan saya share buku mengenai bisnis intelijen ya sebagai video pembanding ya video pembanding saya sudah share tadi ya video pembanding sementara ya nanti saya buatkan video yang lebih bagus lagi ya pembanding ada pertanyaan sudah saudara, -saudara? silakan boleh nanya sedikit pak ya boleh boleh varial oke apakah nanti dalam uh, mata kuliah bapak ini kita menggunakan tools pak bisa atau ya. hanya teori ilmunya saja pak ya nanti ada demo tools ya kita cari demo tools ya demo tools yang mudah saja ya yang paling basic, ya, pakai Excel, ya. ya, pakai Excel, ya, itu yang paling basic, karena semua kan punya, ya. Kalau ada software yang lebih bagus lagi, ya, kita pakai juga, ya, tapi karena yang saya pakai yang paling minimal, kenapa, ya, karena kan tidak semuanya menguasai software tadi, itu, ya, intinya adalah sama, ngolah data itu harus pakai tools, ya, gak? ya, toolsnya, gitu. nanti kita cari yang paling moderate, ya, yang paling yang paling bisa dikuasai oleh teman-teman, ya terus mata kuliah ini simple aja setelah saudara, saudara ya mata kuliah ini simple dulunya adalah nanti bikin bikin project ya bikin project ya UTS-nya uas-nya kan tidak lagi jawab soal ya jawab soal sebutkan jelaskan itu enggak ada sudah ya soal soal seperti itu enggak ada ya soal soal seperti itu hanya ada di kuis ya jadi nanti kalau dalam setiap minggu ya minggu kedua saya akan bikin kuis terhan aja ya diskusi ya kuisnya itu digunakan untuk diskusi jelaskan apa itu bisnis intelijen ya dari versi anda semuanya ya nanti saya yang akan meresume. Nah, yang soal-soal seperti itu ada di kuis ya, kuis sebagai bentuk absensi Anda ya. Jadi absensi Anda itu adalah bentuknya adalah merespon diskusi saya ini. Merespon diskusi saya, ikut di kon itu absensi. Diskusi dengan saya di forum absensi ya. Mengakses learning material absensi. Pilih salah satu saja, mana yang Anda bisa. Ya, syukur-syukur Anda konsisten ya. Kalau ikut kalau ikut diskusi Vicon terus eh, diskusi asinkron ya diskusi asinkron kan anda nggak terikat waktu nih dengan saya seperti ini ya anda dapat materi ya dari saya seperti itu boleh ya anda ikut lengkap semuanya kan mengasih materi diskusi ya ikut ikon nah itu juga full ya silakan nah, itu bagus ya tapi eh, kita adalah fleksibel ya fleksibel pengertiannya adalah diikuti salah satu mana yang bisa yang penting konsisten dapat materi ya gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya nanti tidak ada Pak ini kan Pak kita diwajibkan hadir tidak ya. Dikaren seperti ini tidak hadir ini hanya hanya tambahan saja, tambahan materi dari yang kita share dari Rabu seharusnya ya, dari Rabu ya. Insyaallah mulai ke depan saudara secara saya sudah uh, bisa aktif ya, mulai posting materi hari Rabu ya. Posting materi Rabu diskusi asinkron ya. Anda bisa sambil kerja, sambil 24 jam bisa ya, ya. Dari situ aja Anda dapat materi sudah masuk di hari sabtu minggu saya adakan vicon seperti ini untuk diskusi ya untuk menyapa ya untuk apa ya terus vicon ini cuma tujuh kali saudara saudara tujuh kali saja ya dalam satu semester tujuh kali ya karena kan kenapa tujuh kali saudara saudara karena mahasiswa kita ini berada di tiga lokasi area ya yang di desa timur kasihan nanti desa timur ini tidak punya akses kuat internetnya Kemudian, uh, UTS-nya, UAS-nya bentuknya adalah bikin makalah. Sederhana aja makalahnya ya, bikin makalah, bikin project ya, mengenai uh, penerapan bisnis intelligence. Sederhana saja, ya. Jadi, uh, itu nanti saya jelaskan, ya, tugasnya ya. Jadi, tugas satu, tugas, tugas satu UTS, tugas dua, dan UAS itu nyambung semua. Nyambung. Nyambung, ya. Jadi, saya tidak ada soal jelaskan ya, mengapa gitu itu sudah kita habiskan di kuis saja. Di diskusi kita sehari-hari ya. Diskusi kita mingguan maksudnya ya. Gitu. Bisa kira-kira saudara ya? Bisa, Pak. Oke, okay, mata pagi yeah. okay. okay, ya. Oke, oke ya. Oke, Saudara-saudara, e, sampai ketemu jam 9 ya. Sampai ketemu di diskusi forum ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, iya, ya, ya, Pak. Uh, Yuk, ya, ya, makasih ya Vareal, Rayan. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, iya,